dapat dilaksanakan atau memperingati lebaran. Nah, mengapa tiap tanggal dua dua Sebagai diperingati Lebaran Tanti itu bermula dari peristiwa res resolusi jihad. Apa resolusi jihad itu? yaitu perang perang kaum ulama kaum dalam rangka kemerdekaan Republik Indo-Unsiksa yang mana hal itu dikenalakan oleh Kyai Hasim Asari Ramasar dan Musa Nah, itu bermula dari penjajah kolonial yang ingin kembali menjajah indo -Siksa. kita mengingat sejarah Proklamasi. Jadi pada bulan Agustus tanggal 6 dan 9 itu Atau mulai se-utu Waktu yang ada itu secara otomatis kebal. Pada waktu penerang mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia berjuang dengan menaruh Black, blues, and air. mengukrahkan kepada kami segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam engkau tempat kami meminta engkau tempat kami memohon kami berdoa kehadiratmu ya Allah ya Allah yang maha pengasih hari ini kami tengah berkumpul melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 Ridailah kami, limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami dan para pemimpin kami. Ya Allah yang Maha Pengetahui, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau ridai. Jadikan kami generasi penerus bangsa yang memiliki semangat juang Seperti santri dan ulama kami sebelumnya Semangat dalam menegakkan agamamu Semangat dalam membela tanah air tercinta Ya Allah yang maha mempersatukan Kuatkanlah persatuan di antara kami Jadikan kami satu dalam cinta Dan kasih sayang karenamu Jadikanlah negara ini negeri yang baldatun tayyibatun warapun wafur negeri yang aman tenteram untuk kami tinggal dan beribadah kepadamu setiap saat ya lapor upacara telah dilaksanakan laporan selesai Uparkan. penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara kepada pembina upacara